Nyeh, cek dulu. Akan kering masuk ke dalam barung, ya, Liat. Sekiranya, <laughs> jalan. Kasih lagi, Anu. Buang, man. Buang. Dua tahun, parah. Sudah, sudut, sudut, sudut. Sudah, sudut, sudut. Sokwas sore. Baik Om. Aduh. Uuuh. dia. you wala guna tonel dah tu ke nak bola la ke dia dah dah baik hah endu tu ni orang baik man iman baik man itu ada kali banyak yo kolesterol gantung lama lah oh, itu bajanjih udah kalau cegak udah udah puaso semayan tetap aduh tuh ada yang hey. dia itu hari ikare kaloa ha. aduh tuh tando iya tando puasa tando kita puaso wak lain aduh le dah takik awak eh balik itu le dah takik le dah aduh Terima kasih, kalau <laughs> ada bohong. Ida, nah, ada dekat jalan, <laughs> Pak. Nggak pernah sakit? Kadang sakit, sakit, sakit, Apa lagi? aduh Eh <tellan> Aduh. Alah Tapi misalkan pasal Takkan ni lah Sakit Sakit Sakit Maknohan marah Sakit lah Mereka berhantar Jaya Nampang nak sir Elu elu rapat pasul eh Ada perubahan Nenek lah air Nenek lah air Nenek pasul Ya. Ah Lagi. Ha. ya? aduh yang ini aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh baru tu hari. Eh ni dah pulang dah kaya orang. Baik aja di mana dari mana alam. Alam. Alam. Eh itu di mana alam panah Ah jumpa dapat hidup ya. Ah, itu dapat. Ngok. Ini lagi tak kuat. Ngok. Di kampung. Ya, kuat kuat. Alhamdulillah ya. Kuat badi. Alila. Ah, duduk duduk dua. Sampai gitu. Hah? Duduk dua. Duduk dua. Nah, sampai gitu. Senang aja begitu. Senang. Baru itu senang raso ya. Senang raso ini. Dia soal lagi. normal la la. Senang raso. Mama halo lagi. Setek lain. Setek lain. Allah dulu. Setek lain. Allah dulu. Allah dulu. -dulu <gluh> <cammon> <Larry> <gluh> nya yeah, cicadu. Yeah. Ha. Ah. Kakak masuk kena rin, ya, nah. Sekian ke dalam parit boleh tak? Tak Jalan. Tak. Nah. Ke selagian. Buanglah <laughs> dua. Buang. Aduh. Ha. Ah. Eh, hey. ke bawah ke selagian. Buanglah Buang. <laughs> dua. <laughs> <laughs> <laughs> Aduh. Ah. Buanglah. Buang lah Ah, buanglah. Ah. <laughs> ah, buanglah. <laughs> Jalan. Buang. <laughs> Jangan gitu. Dada ke rajin tu. Dada ke rajin tu. Jangan gitu ke tak? Bila-bila itu ke pasien sesak nafas asam lambung. Apa nak buat ya? Lainan. Saya air. tu. Tidur cantik betul dia.